Oh, oh. pelan, pelan, no! tuh Oh, Oke, okay. saya mau nyobain stambel, stambel, ganti nama dulu. Namanya siapa ya? Oh, ayam, ayam, ayam. Oke, okay. kok oh, nggak boleh? Apa ini? Gak boleh gede semua ya? Hai mana nama sudah digunakan Bila lain oke okay. Samudi deh ah, gimana sih samudi Rapsol. oke okay. ini, saya pakai alien saya main game ini tuh emosi terus karena nggak pernah berhasil, selalu tereliminasi ter Gak pernah berhasil, oke oke, ayo bro waduh, kena antem oke okay. ooooh ooooh ooooh ooooh waaat naik naik bro naik bro naik bro Wuh Wuh Wuh Wuh Plan, Plan no. ben, nasi. Oke saya keluar deh. Ini kalau ini soalnya saya cuma nonton. Claim sekali lagi saya nyobain. Ah no, berikan ini like. nanti aja nanti aja. Mana ini? <guluh> Satu pas saja nggak berhasil. Mana nih? Mana woi? Oke, okay. di Taman Asmara, Jungle Roll, berlomba untuk menyelesaikannya. Oke, okay. kemon bro. Woo! Oke. Okay. Oh, oh, oh, oh, wow wow wow sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana oke okay. elah kecemplung sebelah sana, sebelah sana, ntar tunggu dulu, tunggu dulu come on bro, come on bro oh bro come on bro come on bro, come on bro hmm, alat renang bro uh Ayo hey, bro, sabar bro Ayo <laughs> hey, bro Selesaikan bro Stop di ya Allah Ayo bro, sini bro Sini bro, sini bro Sini bro, sini bro Sini bro Ayo bro Oh, dikit lagi tadi Bro, ini HP space saya miringin ini. Serius, ayo bro, ayo bro, ayo bro lompat, bro, bro, bro. Oke, okay. oke, okay, come on, tenangkan pikiranmu, bro. Come on, oke okay, lompat. Wow, bro, oke, okay, ice, ayo bro, ah. oke. Okay. Aduh tenggelam dia, aduh tenggelam lagi, bro ayo bro, orang-orang pada -orang lompat saya nggak lompat, tunggu mana ini, oke okay, berhasil, oke, okay. oke, okay. oh aduh ada jembatannya, Swek. Hmm. nggak <tis> <tis> bangat coy, bro ini susah penuh tantangan oke next saya akan kembali lagi dan saya pasti akan berhasil memenangkan ini semua oke ronde satu aja Kak goal setambah lepas hadiah <tis> gratis Gratis nonton iklan ga? Ah gak. nonton iklan lagi, ga mau saya Oke, okay, goodbye Ntar saya main lagi, stumble <laughs> Oke, okay, para anak-anak ini pasti demen banget sama game ini